Negeri ini memanggilmu kawan Belajar bergerak berbagi untuk negeri Guru penggerak majukan pendidikan Buna penggerak hamba para murid Kreatif anca pembelajaran Bargai potensi tingkatan prestasi Tahirkan profil pelajar Pancasila kita menjalin kolaborasi Berjalan bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi berjalan bergerak berbagi untuk negeri dan memberi pada ibu patria